Bocoran ilmu yang saya dapatkan di Kalimantan Selatan di majelis di Banjarbaru semalam. Hikmah Isra'a Mi'rad itu ada fase sebelum Isra Mi'rad namanya Amul huzud tahun kesedihan. Betul ya? Nabi Muhammad SAW diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk merasakan kesedihan yang mendalam atas wafatnya istri tercinta Sayyidah Khadijah RA dan pamannya Nabi yang namanya Abu Talib. Sedih Nabi Muhammad SAW dengan kesedihan yang luar biasa. Pertanyaannya hikmahnya apa ya? Kok Nabi izinkan mengalami kesedihan. Hikmahnya apa? Jawaban yang bisa saya dapat, hikmah loh ya, hikmah, adalah karena Allah ingin memberikan kebahagiaan yang maksimal pada Nabi Muhammad SAW. Gini, saya pengen buat kamu merasakan masakan saya dan terasa sangat enak. Caranya bagaimana? Nomor satu, saya akan laparkan dulu dirimu tiak ngobrol, nggak kasih makan, nggak kasih minum, kerucut, krucu kerucut, krucu betul ya, betul kan? Nah maka muncul satu kalimat makan di kala lapar mesti eh, enak. Makanya ada pertanyaan iki enak apa enak luwih kan begitu ya? Ini enak atau enak karena lah lapar. Artinya menyantap sesuatu di kala lapar itu sudah enak, apalagi kalau sesuatu itu memang enak betul. Nah sama gitu, sesuatu yang enak kita makan ketika kenyang. Enak enggak? Ya, enak, tapi biasa-biasa saja. Betul, biasa-biasa saja. Maka, untuk memberikan kebahagiaan terbesar pada Nabi Muhammad SAW, dan ini kebahagiaan yang paling besar yang dirasakan Nabi Muhammad SAW, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu ta'ala bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka Allah membuat Nabi Muhammad SAW merasakan kehilangan membuat Rasul merasakan kehilangan ketika nabi bisa merasakan kehilangan ya kehilangan yang disayang kehilangan yang dicinta Allah sudah merencanakan akan memberikan ya Pertemuan dengan yang paling dicinta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Rasulullah s.a.w. dipertemukan dengan Ambiya wal Mursalin, itu rasanya nggak biasa-biasa saja. Kenapa? Karena barusan merasakan kehilangan yang luar, biasa, kemudian dihibur dengan pertemuan orang-orang yang dicintai Rasul, dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan surprise tidak sampai di situ, ternyata Nabi SAW diajak untuk ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rasa senangnya itu maksimal. Nah, di sini ada pelajaran, kalau ibu-ibu, bapak-bapak lagi merasakan hal-hal yang gak enak, husnul prasangka perasaan ini, Allah akan memaksimalkan kebahagiaan yang akan kudapatkan. Ada orang nikah. Terus punya anak, bahagia enggak? Bahagia Nikah 20 tahun enggak punya anak Tahun ke 21 punya anak, bahagia enggak? Bahagia Bahagianya sama enggak yang awal tadi sama yang kedua nih? Beda Betul kan? Beda Ada orang umur 17 tahun langsung bisa nikah Bahagia enggak? Bahagia Ada wanita sudah umur 40 tahun enggak ketemu-temu jodohnya Umur 41, ketemu jodohnya brondong mudan, ganteng, pinter, soleh, sugi. Sama nanya, bahagia atau gak bahagia? Paul, ya, wah Betul kan ya? Bahagianya luar. Biasa. Kenapa? Karena merasakan dulu yang namanya sesuatu yang tidak eh, enak. Lain ini hikmah, makanya kalau kita pengin ya bisa merasakan nikmat itu ketika ada yang gak enak, prasangka baik. Allah lagi mau membahagiakan saya dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala kita istiqomah jalankan tugas Nabi istiqomah s.a.w. menjalankan tugasnya dakwah dijalankan ya hasilnya